Halo Assalamualaikum, balik lagi bersama saya Zaidi dan kali ini saya kedatangan sebuah paket jam tangan dari Bubis. Ini saya beli di Shopee dengan harga kurang dari 100 ribuan. Untuk link pembelian saya sertakan di deskripsi video, lalu seperti apa kebentuk dan desainnya. Yuk langsung aja kita mulai videonya sekarang, and let's go. Oke okay guys, kita mulai dari bagian awal. Di sini kita mendapatkan box yang berwarna hitam, tidak ada logo ataupun keterangan produk di dalam boxnya ini. Dan kita lihat apa aja isi di dalam boxnya ini. Untuk isi paket, kita mendapatkan jam tangannya yang berwarna hitam. Nah, saya suka nih dengan desainnya. Untuk segi desain, jam tangan ini memiliki bentuk kotak dengan warna bronze di bagian bezelnya. Sayangnya, body case-nya masih terbuat dari plastik. Lalu pada bagian samping, terdapat satu buah crown dengan bentuk case yang transparan. Pada bagian belakang terbuat dari stainless steel, bertuliskan Husbupis Water Resistant. Sementara di bagian strap terbuat dari bahan rubber, yang lentur banget saat saya putar. Gak kaku malah. Dan di bagian buckle sendiri terbuat dari bahan alloy yang berwarna bronze, dan juga ada dua pengait strap. Untuk dari segi ukuran, jam tangan ini memiliki lebar 37mm, tebalnya 12mm, dan lebar strap 24mm. Sementara untuk dial dari jam tangan ini berwarna hitam, lalu ada mode tanggal, dan uniknya lagi jam tangan ini menggunakan kronodetik. Untuk settingannya cukup mudah, pertama kita buka dulu penguncinya di bagian kron, lalu tekan untuk menghidupkan. Nah, seperti ini tampilan kronodetiknya. Lalu selanjutnya, tarik satu kali dan putar ke arah atas untuk merubah tanggal, dan tarik lagi hingga penuh, dan putar ke arah bawah untuk settingan waktunya. Oke okay guys, jadi mungkin itu aja video saya mengenai jam tangan ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa kalian subscribe channel ini untuk membantu channel ini supaya bisa berkembang lagi ke depannya. Saya Iku Zeri, pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya dan Assalamualaikum guys. Bye bye.